Selamat pagi, siang, sore dan malam untuk semua yang ada di muka bumi ini. Kembali lagi bersama saya dengan Mas Elvia Gaming Channel. Yes, hari ini kita ada game Bramble: The Mountain King. Ada yang tahu game ini apa? Saya juga nggak tahu. Kita main aja langsung, guys. Kita game gamenya kayak gimana. Game Kem... kemarin tuh apa ya kayak horror-horor gitu sih, Gold kalau lihat ya, tuh cuplikannya. risk begitu mana gambar banget hmm. eh, Oh mimpi, guys! By his story. Takut sedang cerita for his Cerita tidur sebelum tidur, But she was to be found. gambarnya lucu ya, guys? Oke, okay, oke okay lah. Apa ini. Buka. Eh. Oh ini. Night, Jadi ada diceritakan bahwa ada suka yang keluar dari jendela walaupun sering dibilangin jangan. She went into the forest and at first it welcomed her with warmth. And a promise of adventures. Kemudian dia berlari ke hutan Pertama-tama sih disanggup Eh disanggup Disambut dengan hangat Oleh, apa itu? Ada peri dua Tapi kemudian Hutan yang menjadi lebih dingin Dan lebih gelap Gue kayak cerita she to go home. But Bramble crawled around her arms and legs, and she could not get away. Did you guess Malukutan. Oh no, dia tidak pernah kembali. Oh, -oh. Jauh yang That is what happens when you do not listen to your mother, especially you, mother had said them berarti Lilimur? ini apa uh itu dia anak kecilnya oh wow wow wow wow wow alright kayaknya gue kita berjalan menjelajah dulu guys ini apa di limor bener, benerin main jatuh Hai oke okay. tinggiku berapa? eh sembilan ya lah guys sembilan ya lah guys ingetan sembilan kali kapan kepake itu <goh> ada pedang eh pedang payung uh gelap banget sih guys eh eh jadi Oh banget ya. Oh, itu, itu, itu nyala tuh. Oke. Okay. Tuh, The darkness outside scared him. Uh. ganti baju ini cewek apa cowok sih katanya scared him berarti gue cowok dong being with his sister scared him even more. tapi kalau sendirian malam bikin takut dia katanya you left the candle mati where should i go aku harus kemana guys Uh oh. The, the nearby forest was a familiar place during the day. Iya dia Oh terang, terang bulan nih bias. Ya begitu. Night, it was a different story. Ticus, eh jamur, palingan. There was no trace of Lilymore, and Ulla wished she could ask the pine cones if they had seen her. Uh, tinggi banget. Jamur. But if the pine <laughs> fate, Kicot. Oh, pain itu guys biji kenari cemara kenari eh goyang-goyang itu dia. dia lewat wah anjay hmm. what the heck up up up anjay cahaya dari satu arah doang ya bulan guys guys apa lagi ya ayo suara apa lagi bunyiin semua wuh wala baca youtube red eh gue kayak ini kayak game Little Nightmare ya guys. Tapi yang lebih 3D. tenasnya dari samping. Yang gak sih? Oke, okay. enggak. <laughs> Duduk. Uh, oh, itu saya. Eh, hey, itu kayak... Eh, hey, bunyi apa itu? Eh, hey, orang. itu ada tangga guys Alright, kita lihat-lihat dulu kemana aja Oh rumah pohon guys Korek Ya jir, seram anjir suruh diambil lagi ya Rotet ya habis what the heck nah, kuncinya guys jatuhin <laughs> nah nah nah terus ngambil gimana? eh hey, ngambil gimana itu udah di rotate terus jatuhin tuh ah tuh jatuh akhirnya Ambil. Buat buka pintu ini kan. Oh enggak. Eh, kok ke lagi sih? Oh, yo lu. Oh, bunyi -bunyi tuh bunyi-bunyi apa Apa itu gede banget Waduh Udah gue loncatin juga Gelap-gelap guys gelap guys itu apa ya itu satu satunya cahaya saat ini A light in the dark. A of hope. sebuah simbol harapan cahaya di kegelapan Percikan Keberanian. Dan Pengerian Tertara Allah. Hari. Eh, gue di mana sih? Harus nyanyi. Itu guys cahayanya guys. Eh eh jatuh. Naik. Bah. Anjir. tuh sendiri yang kaget. Oh ini kakaknya nih di sini nih nyanyi-nyanyi. Ini -nyanyi. eh, nyari kakaknya yang cowok tuh. Selamat. nih. Nih boneka. Ringan hm. seperti bulu. She investigated closely. Diperhatikan lebih dekat. nih tangkap. let us play little brother mari kita main adik see if you can lock down this pinecone oke okay, kita akan latihan menimpuk saudara-saudara aim -saudara. Timpuk hey. kakaknya jangan dong wii bisa begitu guys lurus kayak Iron man. eh ambil lagi gitu Ah, song banget ini. Yes. Dilempar sama dia. Alah. Lagi-lagi lagi. Oh, Yeay. Lagi-lagi, oh, boleh, loncat uh, dong. Coba ke kamu, ya. Ya, kemana dia nyaris saja saudara-saudara. Okay, sih malah aja dua game over uh, what the heck tumbled down deeper what the heck through the old ruin no stop me stop it masuk terowongan lu kok jadi kecil <laughs> jadi kecil follow me little brother i will protect you lila more said she was never scared like him Ulle wished he could be a little Cepet more banget. like his sister. <laughs> Lillemur okay. loved adventures, and Ulle loved Lillemur. Yakin nama gua Ule? Gue jadi peri dong. Gerbang guys. Melihat tikus. Tikus hutan. Let's go. Hmm. Lihat apa sebesar ini. Hmm, gigitannya kecil sekali. Apa itu hmm, oh wow. Bentuknya, bentuknya hmm. apa aja? Ini apa? Burung, wah, kok kayak serem ya? Nop-nop, Eleanor, wait for me. Dari si... Oke, oke, oke, guys oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ayo lewat keluar udah belum kurang tinggi dah Nah. Iya, iya, iya, iya. Harus jongkok dulu misalnya bisa lewat berdiri. Ini di mana? Oh no tulisannya genom apa itu landak? occupying? tunggu aku harus ngendap-ngendap untuk lihat ini <laughs> apa itu? apa itu? Uh, oh Seseorang tidur Kayak smurf ya Masuk rumah ini bisa? Gak nah, bisa Ada gergaji guys Mari kita potong-potong Malah Itu jamur Apa jamur apa? Pohon itu tumbuhannya lucu Nak-nak ayo buka ayo buka nggak bisa dong Oh ini kita bangunin dulu nggak bisa dibuka pintunya nih bangun Hah? kita ambil mana lagi yang kita ambil Ya, ampun enak banget ya angin sepoi-sepoi dia tidur ya. Apa? Oh! Banyak. No no no no. No no no. Ya, minta umpet dong. 1 2 5 7 Mari kita lihat ada di sini satu, ini satu, ini dua, ini tiga, bukan? Eh ada suaranya? Di mana guys? Hm? Di atas rumah? Oke, okay. ini satu, tiga, menit, empat. Eh suaranya di sebelah kiri? Di atas. Where are you? Deng, oh ini dia nih dia. Ah. Tawa lo. Oh. Oh ini nih nih nih. di kanan. Oh ini nih nih nih. Suar lagi. Eh, kayak ada di kanan, guys. Maaf ya kalau nggak kelihatan ini agak gelap soalnya di sini cahaya c nggak nih ah bukan hei kamu di mana yang lain bisa nyampe sini oh ini nih <tuh> hehehe mana tuh lagi temannya Terus oh, suaranya deket banget sih Hah Hah guys, di... Dimana guys? Di sini di kandang sapi sini bukan sini bukan wah ini dia ya sudah terus ngapain masuk ke rumah Abang oh, ini dia. Enggak oh, mau. Oh. Udah dapat banyak nih, gitu bisa bantuin kali. Ya, yeah, dibantuin. Ya, terus lah. Ayo. Oh, pinjak semua. Oh, enggak. Nah huh? sih. Hmm, lo jatuh lo. <laughs> Dadal. Ini, eh, uh, huh? Kakak, eh, kebiasaan, eh, apa itu? Apa ini? Kejar, oh, dia di dalam mendapat Ini ada lagi nih, kabur semua. Hmm. Dia nyamar jadi bunga dia. Apa, masuk ke sini? Oh iya iya berateng. Ha. Ini ngapain? ayo ayo ayo oh iya, yeah, i know sini lo sini lo ayo oh, no, sana, so, sana, masuk masuk ah oh, ah oh. ah oh, ah oh. oh, oh. ayo eh eh eh ah Tana. Tanah Tanah Tanah sana, sana, sana. Ayo jadi ke situ Tanah ah, Tanah Ayo Ayo <tis> Cuman 900000 <skin> Aku <6. tis> butuh nyempet Cuma <4. tis> <tis> yang dua gak mau masuk ada Masih Bye bye Walaupun enggak tahu maksudnya apa Yuh Uh lo meledak bocah Ini ini? Kodok nih. Kok enggak ada dem demen air deh. nggak boleh lama-lama guys, pecah itu guys. Pak Kak, tunggu Kak. Buset ya. Ini Kakak tinggal-tinggal aja sih. Kok ya beneran aja. Ah, kodok tuh. No no no no, iya no. lo. Oh. Kodok apa mata buaya? Buset. kesel dia hehehe oh. <laughs> enggak bisa ngomong Gua dijilat juga nih dimakan gila serem banget kodok bisa gitu raja kodok ada mah koto mah koto. Kalau ketenggelam gimana sih? Nah, ini adalah jamur aja uh, dan gue kejebak asik hmm. nyerang naiknya okay. oh, udah ada di atas aja biasa gue tinggal Ada apa? Ada apa di sini? Enggak ada apa-apa. gue gua kira -kira tadi Fox loh. Itu tuh. Ngatanya jamur. kalau Jamur gua kasih Kanesten. <SILENCIO> wow Kalau jatuh kalau jatuh kalau aduh kalau enggak kalau ini kalau itu mati itu tinggak oh iya hi hi sumur bukan sumur ini lubang semut they were both curious in different ways While Lilimur quickly ran along Ule Could get Ule Completely enthralled Lah udah, udah malam aja Suddenly Ule was alone again Mari kita ikuti dia Tadi gak kagum ikuti dia Wait tadi batunya mana batu menyala et et et eaaaaaah kayaknya tadi udah kagak jatuh guys hehehehe <laughs> Wah jalan lari kipatai itu wow. Wah kalau patah udah nggak bisa balik guys. Ya. Hmm. Eh hey, kamu bisa naik displot mana? Oh uh, no. ditangkep juga itu orang itu and then off we go entah kemana the river was strong and ule was weak ule he did not stand a chance but soon the sound of the river faded tapi kemudian was happy to under his feet again. suara pantai menghilang. Eh suara pantai? Suara sungai? Wow! Loncat bisa nggak? <tuh> Aduh tinggi juga ternyata. Hmm. Jadi, kangen ini ya, hari ini kampung halaman main di selokan begini. Hahaha. Ya. <tuh> Siapa di sini yang gak pernah main di selokan? kids sejaman mau itu aku di kanan. Rampret, Batman, serius Tuh, kayak Batman guys. Bukan ya? Let's go up, go up, up and up. Ya bisa. Kenapa gue tiba-tiba jadi kecil? Oh, ini tempat yang tadi ya dah matanya bukan Tempat Waduh Kosong banget ya kodok yang tadi tuh ada mahkotanya oh tadi hanya oh. imajinasi kita bayar. without his sister, he felt like the loneliest child in the world ya ampun guys oke oke okay. okay, guys saya sampai sini dulu episode Balmor tadi game nya apa yang namanya guys <laughs> gue lupa kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya misi pencarian kakak kita Illymor sama Ule mencari mencari kakaknya. Eh bersin gua anjay. Alhamdulillah. <laughs> Oke. Okay. Kayaknya malam ini semakin dingin. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, guys. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Aries Antia Kesami, guys. Dadah. gue bersin lagi enggak tuh? Kayaknya di sini dingin, guys. Let's go. Wow, kita akan masuk lebih jauh ke dalam hutan ne? Takut Hai